Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami Gusma Kreatif. Oke, di sini saya akan memberikan tutorial mengenai Excel masalah yang sering terjadi saja. Ini mungkin sangat singkat ya. Ini masalah yang sering terjadi yang kita alamin di Excel. Ketika kita menulis di sebuah Excel, ketika kita seperti ini. Tiba-tiba, nih kok nggak bisa diturunin, gitu ya? E, kursornya ini nggak bisa digerakin. Jadi, tanda panah ke atas, geser tanda panah ke samping nggak bisa. Itu contohnya seperti ini. Saya contohin. nih ya. E, nah, seperti ini. eh Kursor kita kok nggak ke samping, nggak ke F ya? Kita ke samping nggak ke F. Dan kita samping kiri, nggak ke D. Dan kita atasin juga, kita bawain, nggak pindah. Nah, itu penyebabnya gimana? Penyebabnya yaitu teman-teman coba lihat di keyboard teman-teman semua. Di situ ada tombol yang e, di tombol yang di situ tombol scroll lock. Ya, scroll lock itu dekat insert atau home atau backup di atasnya. Kalau keyboard zaman dulu beda-beda sih ya, e, di situ ada pause, break, ada scroll lock ada print screen, sistem RQ, tergantung ini, tapi yang penting namanya di keyboard itu namanya scroll lock ya, atau pengunci scroll ya, atau SCRLK biasanya kepanjangannya jadi kalau teman-teman tekan itu, dia akan kunci di sampingin, samping kanan kiri bawain gak bisa tapi teman-teman ketika dipencet lagi sekali ya atau kalau di keyboard zaman dulu kalau dibuat sekarang namanya scrlk samping print screen nah, kita sampingin sekarang nih sudah aku mencet bisa nih ya kita uh, ke sampingin akan pindah uh, kita enter pindah kita enter pindah uh, kita tanda panah kanan kiri bisa coba kita matiin lagi scroll nah Ketika bisanya di enter, ketika tanda panah kita ke atas ke bawah, dia nggak akan gerak, dia kursornya akan tetap di situ. Nah, itulah cara mengatasinya dengan cara menekan tombol scroll lock ya, SCR lock, LK. Oke, kita tekan lagi, ini sekarang sudah bisa. Oke, mungkin cukup sekian mengatasi tombol scroll lock di Excel. Mudah-mudahan bermanfaat, saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.